Masya Allah banget ya, ini saat di ya acara kemarin Semua orang fokusnya ke Abang L Yeay, Abang Fatih, persahabat ya Akhirnya ketemu dengan temannya nih persahabat ya Di acara tentunya Kak Zaskia dan Laudia Bella Launching produknya persahabat ya Tetep tentunya kita sebagai fans doakan yang terbaik ya untuk Abang L Mudah-mudahan selalu sehat Dan semoga selalu menjadi kebanggaan kedua orang tua dan banyak orang kita simak juga di kalimat komentar, tentunya banyak sekali tanggapan hingga respon yang diberikan. Di antaranya dari aku, Nikmarohma94 mengatakan, Abang makin embul, sehat-sehat terus ya, na'amiin. Masya Allah banget ya, begitu banyak doa baik yang selalu diberikan untuk Abang Fatih. Kemudian kita lihat juga persahabat ya, info penting untuk semuanya. Mengenai Ajang Infotainment Award 2022, 3 hari lagi harus makin ranjin ya votnya Yang belum like di sosmed, yuk like yang punya rezeki lebih USMS. Semangat, plan Bismillah. Semoga ada rezeki Leslar dan Abang L di Infotainment Award. Amin. Mudah-mudahan ada rezekinya. Leslar bisa membawa pulang piala penghargaan di Ajang Infotainment Award 2022. Momen ini pun diunggah kembali oleh aku si komik persahabat yang Kita lihat juga di kalimat caption yang dituliskan. Pagi plan, mari kita awali dengan Bismillah. Doa penuh harapan, semangat ya votingnya. Ingat bagi yang muslim, awali dengan Bismillah ya. Ketika mau vote, mari kita cari ridho dan keberkahan ya Allah. Amin, mudah-mudahan ya. Bismillah, Leslar ada rezekinya dan bisa membawa piala penghargaan. Berikutnya kita simak juga di Leslar saja, kembali persahabat dari sebuah postingan, sebuah kalimat, disimak dulu persahabat ya. Bilar ini emosian, tulisan tribun lapangan. direpost dan dipermasalahkan hingga minta maaf. Harusnya didiamin udah gak usah dikubris, lama-lama hilang sendiri. Kata mereka yang ingin, selalu adem ayem. Tapi gini, laki-laki itu sangat menjunjung tinggi harga diri, jika harga dirinya dijatuhkan. Tidak ada laki-laki yang akan tinggal diam Betul apa betul? Betul sekali persahabat lelaki ya. kalau sudah diinjak harga dirinya Tentunya bakal bangkit Dan bakal menindak lanjuti proses kehukum persahabat ya Tentunya kita semua sebagai fans sejati Harus terus dukung yang terbaik untuk Lesti dan Bilar dan berikutnya juga persahabat ya kita lihat di kabar selanjutnya ada potret abang L, potret semalam juga lagi digendong oleh Enin, masya Allah emang abang L ini selalu bikin salvok banyak orang ya, hingga komentar tentunya banyak sekali diberikan. Kita simak dari akun Noni Rusdianto mengatakan di kalimat komentar gemes sama kos kaki abang Aduh ada juga yang gemes banget sama kos kakinya abang Fatih ya Kita lihat juga tanggapan lain dari Wina Zaini mengatakan Iya ya say, kaos kaki abang persipapannya kalau sudah bisa jalan pasti kapalan terus sama papapnya, Gemes banget sih Kamuna. Aduh, Masya Allah banget ya warga Konoha dibikin salfok dengan kaos kakinya Abang El. Kita lihat juga persahabat ya dari Akur BT064 mengatakan. Gemes banget apalagi kakinya unyu-unyu montok dan kaos kakinya persis si papap tuh. Masya Allah semuanya dibikin salfok dengan kaos kaki. Abang El, aduh, masya Allah. Kemudian, juga bersahabat ya di Simak juga info penting untuk warga Konoha yang bertanya, "Kapan sih tayang acara uang kaget kemarin?" Idola kesengan kita, Rizky Bilar, spesial di tanggal 24 September 2022 tepatnya di Hari Monseri Leslar yang ke-26. Rizky Bilar syuting tentunya di acara berbagi uang kaget. Dan kita lihat info dari Ali Zainal, persahabat ya, dengan tentunya Anwar. Ini mengingatkan dan menginfokan untuk tayang acara uang kaget itu setiap hari, persahabat ya, pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Kita simak dulu di kalimat caption yang dituliskan. Dua kali tayang dalam sehari. Uang kaget lagi, siap bagi-bagi uang belasan juta rupiah pada orang yang membutuhkan dua kali dalam sehari. Catat jam tayangnya ya, setiap hari pukul 16.30 waktu Indonesia Barat dan 20.00 waktu Indonesia Barat hanya di MNCTV. Ini langsung info dari MNCTV dan Ali Zainal serta Bang Anwar ya. Catat aja jadwalnya, jangan lupa 16.30 dan 20 waktu Indonesia Barat kita doakan mudah-mudahan Papa Bilar tentunya selalu bisa membawa berkah untuk banyak orang kemudian juga persahabat jadi ya simak di unggahan Hermes Celebrity kali ini persahabat ya ada potret Abang El ini saat waktu mau menjalani operasi dijendong oleh papa B dan memakai selimut Hermes, sahabat. Ternyata selimut Hermes yang dipakai oleh Abang El ini bukan kaleng-kaleng, sahabat ya. Dibantu seharga 14.862.000 rupiah. Wow, luar biasa. Mudah-mudahan berkah barokah rezekinya dan semoga rezeki idola kesayangan kita juga ini nular ke kita semuanya. Amin. Kita masih menunggu cidukan terbaru hingga kabar baik berikutnya. Jangan kemana-mana. Terus ikuti channel Diva TV yang akan selalu mengabarkan informasi terbaru, kabar baik, kabar bahagia seputar Lesnar tentunya. Ini dulu informasi di siang hari ini bagaimana tanggapan kalian. Silahkan berkomentar. Saya ucapkan terima kasih.